Ini poin penting bagi kita orang Yahudi selama-lamanya rujuk kepada case Ausdan Khadras bahkan sampai hari ini orang Yahudi musuh-musuh Islam tak akan rentor dengan perpaduan dan kesatuan yang kita ada. Yang dipasang oleh orang-orang Yahudi Ialah cuba menyebarkan fitnah Dan menyebabkan perpecahan Di kalangan sahabat-sahabat Ansar Kita tahu Sahabat Ansar ini terdiri daripada dua suku Satu suku Aus Satu suku Khazraj Dan sebelum ni mereka tak pernah aman Mereka tak pernah berdamai pun Kerana suku Aus dan Khazraj Sejarah dia sebelum Nabi datang hijrah ke Madinah Asyik apa? Asyik berperang, asyik bergaduh, asyik berbalah Tak berhenti Sejarah peperangan mereka cukup lama Dan salah satu perang yang paling besar Antara Aus dengan Khazraj ini Dinamakan Perang Bu'az Perang Bu'az Dan Perang Bu'az inilah dijadikan sebagai sentimen Oleh salah seorang Tokoh provokasi Yahudi yang bernama Syahs bin Qa'is Satu hari Syahs bin Qa'is ini Mendatangi sahabat-sahabat Ansar Jadi bila duduk dengan Sahabat Ansar, dalam tu ada Aus Dalam tu ada Khazraj Tiba-tiba dia pergi baca syair-syair klasik, syair-syair lama -syair yang cerita balik pasal perang, perang bu'az ni. Jadi orang Arab ni sentimen dia tinggi. Dia tak boleh cerita pasal nenek moyang pasal perang ni semangat dia lebih. Yang mana sebelum ni kawan ni duduk elok dah. Jadi orang Islam dah dipersaudarakan dengan Muhajirin dah. Sebelum ni Aus dan Khazraz bergaduh jadi baik, jadi saudara, ukhwah Islamiyah. Tapi orang-orang Yahudi tak suka ni, tak benda ni berlaku. Kaden nak apa? Kita jangan bersatu tapi ber, berpecah belah. Kita jangan ada perpaduan tapi bersengketa, bergaduh, tuduh menuduh, uh, kata-mengata, caci menyang, menya, mencaci, sangsi menyangsi antara satu dengan yang lain. Kerana mereka nak apa? Kerana mereka nak bila umat Islam tu ada kesatuan dan perpaduan, mereka akan ada kekuat, kekuatan. Di mana-mana pun kalau kesatuan dan perpaduan wujud memang umat itu akan kuat. Tapi di mana-mana pun kalaulah dalam kampung, dalam organisasi, dalam bandar, dalam negeri, dalam negara sentiasa bergaduh, berpecah belah, berperang, sakit menyakiti, caci mencaci, tuduh menuduh, sangsi-saksi, ada kekuatan atau tidak? Kekuatan itu akan lebur, kekuatan itu akan luntur, kekuatan itu akan musnah Dan itu yang mereka tak mau tengok pada kekuatan umat Islam sekarang di Madinah Wow, kerana dua Aus dan Khazroş ini sebelumnya menjadi tek tim rakan sekutu mereka Orang-orang Aus jadi sekutu Bani Nadir dan Bani Kuroizah Yahudi Bani Koynupak menjadi sekutu orang-orang Khazroş Sebahagian Yahudi sokong Aus, sebahagian Yahudi sokong Koinutok Ah, sokong Khosros. Dan dua ni duduk bergantung, duduk berperang Hak mengapi-apikan mereka siapa? Yahudi sama Yahudi Walaupun kata sokong ni, kata sokong ni Hak berperang Aus dengan Khazros Hak penyokong dua-dua ni tak pernah berperang sama Yahudi dia Nampak tak permainan? Nampak kita orang Islam oh, Orang kafir pun sokong kita juga orang Islam Hak belah kita nak lawan orang Islam Ada juga kafir sokong Bila terjadi konfrontasi dan keperangan Hak selalunya jadi Islam lawan Islam Hak sokong belah kita kaping Hak sokong dah belah kaping lawan tak? Tak berlawan pun mereka dok sengit ya? Mereka ada tepuk tangan ya? Hak berlawan tu kita, hak terbunuh kita Hak mati kita, hak pecah muka kita Hak kena tendang kita Kitalah yang diperbodohkan sepanjang zaman Bukan cerita hari ini ni cerita apa yang mereka nak buat pada keutuhan perpaduan dan ukhuwah antara sahabat Ansar. Bila Pi baca benda-benda katik -benda, benda tu, hak pedang elok-elok dalam sarung mula ada dah sahabat anak waklok. Dia bawa balik cerita kalau kita hari ini anak sama anak ni horat dah, lupa dah kisah lama. Cucu sama cucu horat dah, lupa kisah lama. Tapi dia balik bangkit asal cerita tok kita. Tak faham pula ada orang pergi api oh, Tuhan dulu libah pedang kat Tuhan, Tuhan dulu tendang perut Tuhan. Anak pun semangat terus lah. Pada hari ni okey dah kita lah. Kita lupa dah halaman lah. Dia bangkit balik cerita tu Mula nak tarik pedang Dah sekali nasib baik berita ni sampai cepat dekat Nabi Bila berita ni sampai cepat dekat Nabi Nabi datang Dan Nabi memperingatkan kembali pada mereka Tentang zaman-zaman jahiliyah mereka apa yang mereka buat dulu, hak Ada benda dah lepas tu ialah Mereka berada pada zaman kebodohan, Zaman jahiliah, zaman zurungat Sekarang kamu dah dimuliakan Dengan agama Islam, kamu dah dimuliakan Dengan dipersaudarakan dengan muhajiri Bahkan hak kamu bertetak, Kamu bergaduh, kamu berperang dulu Kamu dah bersatu hari ini, adakah kamu akan Mengambil sikap kembali pada jahiliah semula Menangis Sahabat-sahabat ni baru mereka sedar Mereka ni diprovokasikan oleh siapa? Syahs bin Qoistash kalau mereka masuk kembali pedang Mereka berpelukkan antara satu dengan lain Dan mereka menyadari dan menginsafi Apa yang mereka buat hari ini Dah terlajak dan tersilap Kalau lambat punya gaya Lambat punya kes Apa mungkin boleh berlaku Pertumpahan darah boleh berlaku Pembunuhan sesama muslim Sesama saudara seagama Boleh jadi Kerana provokasi siapa? Orang lain Musuh yang tak mau lihat perpaduan dan kesatuan kita Bahkan tu cara dulu Bentuk provokasi itu luas bahan hari ni kita ada mainstream, kita ada media, kita ada tu, kita ada ni provokasi boleh dilakukan dalam banyak cabang nak provok orang dalam media, dalam FB, dalam Twitter, dalam Whatsapp, kok tu, kok ni kok ni. tak tu hak terhasut hak jenis termakan, tak boleh fikir panjang ha. jadilah benda-benda yang tidak diingini. Jadilah masada jadilah mudarat jadi walaupun cerita Nabi kita nampak sirah, tapi cuba fikir di sebaliknya Jangan baca sejarah Jangan baca Quran Hanya kita pandang secara zahir Tapi bawa benda tu Sebab tu Quran disebut Ilmu yang dulu Ilmu yang sekarang Ilmu yang Akan dah Akan datang Sebab dia punya ilmu tu sentiasa Sentiasa segar Evergreen Dia tak pernah layu untuk konteks Satu-satu sejarah satu-satu masa Kalau kita baca Quran lagu tu Maka dia akan jadi mirip Buku sejarah lah Cuma untuk dikenang dan diingati tapi Quran tidak Quran untuk ambil pelajaran dan iktibar Benda yang sama berlaku pada hari ini Tapi konteks dia berbeza Orang dulu provokasi cara ini. Hari ini provokasi tak ada orang lain, cara lain Tu yang kedua Yang ketiga Yang ketiga bagaimana mereka cuba Meragu-ragukan orang Islam Meragu-ragukan tentang apa? Tentang agama mereka, tentang ibadah mereka Tentang amalan mereka Yang ini Allah sebut penyang ayat 70 ke 72 tu baca surah ali imran wad da'ifatu min ahlil kitab aminu billazi anza lal ladina amanu wajhann nahar waqfur akhirahum la'allahum yarji'un surah al imran 70 ke 72 ayat tu wad da'ifatu min ahlil kitab Tujuh dua? Dua Tujuh dua Confirm Wadda ta'ifatun min ahli kitab Aminu billazhi anzala ala allazina amanu wajahan nahar Wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un Tujuh dua? Baik Ada sebahagian ahli-ahli kitab Yang mana ketua-ketua mereka ni buat apa? Aminu Perlihatkanlah keimanan kamu bil ladzi anzala 'ala allaziina amanu kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Sahabat-sahabat Nabi lah. Jadi ketua-ketua kepala-kepala Yahudi ni minta sebahagian daripada orang dia, Hak especially ni, a Kamu pergi kumpulan depa, pergi tempat orang Islam, tunjukkan keimanan kamu. Padahal tak beriman pun. Pura-pura menipu. Cakap dekat mereka, kamu dah beriman Sebagaimana berimannya sahabat-sahabat Nabi Muhammad Jadi mereka masuk dalam kelompok sahabat Mereka memperdayakan Nabi Muhammad Seolah-olah mereka menipu Nabi Dan menipu sahabat, mereka dah jadi orang Islam Dah jadi orang beriman Wajahan nahar pada permulaan siang. Di siang hari Tunjuk yang kamu beriman Wakfuru akhirahu tapi di penghujung malam kamu kufur balik moga-moga ada sebahagian daripada orang Islam yang makna kamu boleh tarik balik mereka kembali kepada kekufuran apa yang mereka nak buat ni bila nak menyamar jadi orang Islam dia kena buat apa yang orang Islam buat dari sudut akidah sesuatu yang tersembunyi, hidin hati mungkin boleh tipu percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi berakidah benda dalam tapi hal luar kita kena tunjuk Amalan, beribadat terutama Ibadah, so, solat Dah kata orang Islam, dah kata orang beriman Kena semayang, semayang pula Semayang jemaah. Hak paling letih kali solat apa? Semayang subuh letih lah, ya. jadi orang menyamak ni Hak tak menyamak pun letih ke tak letih? Hak Islam dah ni nak tengok Hak Islam dah nak mari semayang subuh pun payah Apatah lagi hak menyamak nak mari Semayang subuh ni eh, faham tak bangsa saya tu? hak kita, hak islam dah bukan menyamak hari ni memang tak menyamak tapi nak mari solat subuh punya mu'ah pun payah apatah lagi orang yang menyamak islam nak mari semayang subuh tapi tak bolehlah nak hancurkan islam dari dalam marilah pura-pura semayang subuh ikut-ikut, orang rukuk, kita rukuk orang sujud, kita sujud, orang tunduk, kita tunduk tapi lepaskan lama benda ni boleh tahan jadi ni buat-buat lama-lama leceh lah, lama-lama rasa berat lah bila berat akhirnya keluar pecahlah tembelang mereka. Bila pecah ni dalam masa mereka duk dalam tu mereka tashkikan. Apa dia tashkik? Meragukan. Pasal apa kita orang Islam ni kena semayang lah. Tengok agama lain tak payah semayang Islam saya dia nak buat ayat-ayat begitulah. -ayat Pasal apa kena bayar zakat? Kita cari hal tertentu nak bagi duit kat orang. Ini contoh maksudnya dia buat benda-benda tu nak suruh orang hak sebelum ni dah Islam yang sebelum ni kafir tertarik terpikat ikut juga seperti Depa keluar daripada agama hak elok dah duduk Islam hak elok dah beramal beribadat belakang Nabi supaya tertarik dengan mereka, dengan tasik dan keraguan tadi, keluar balik daripada agama Islam kembali kepada akidah dan pegangan yang asal hak ni berlaku tak hari ni, taktik macam ni, berlaku sama ada mereka orang Islam Muslim yang dah murtad orang Islam asalnya murtad Ataupun memang musuh-musuh oh Islam Yang setiap hari cuba Meragukan Islam Cari benda-benda yang di mata dan di diangkal Mereka ni ketidakbaikan pada Islam Cari ayat tu Cari hadis ni Cari cerita tu, cari sejarah ni hak bagi rasa mereka ni Boleh melemahkan, boleh mewasuaskan orang Islam Maka naiklah Isu-isu dalam masyarakat dan Isu apa perempuan Nak jadi, nak jadi iman juga isu Nabi ni pedofile kahwin dengan kanak-kanak orang lelaki boleh kahwin empat, kami pun orang perempuan nak. bersuami empat juga banyak kan benda-benda sebelum ni kita tak pernah fikir, sebelum ni kita tak rasa benda ni akan keluar, keluar dalam satu hadis tentang akhir zaman Nabi pernah sebut kan bila akan datang pembicara-pembicara di akhir zaman dia akan bawa berita yang sebelum ni bukan kata kamu tak pernah dengar, zaman datuk nenek kamu pun tak pernah dengar orang cakap lagu ni Tiba-tiba hal ini keluar, tiba-tiba hal ini muncul Zaman untuk kita dulu orang nak jadi perempuan, nak jadi imam ni tak pernah keluar Zaman kita tak keluar, tiba-tiba hari ini keluar Pakai tudung tak wajib Banyak isu-isu, pelik-pelik Dah keluar sekarang ni, keluar tu untuk apa? Untuk kebagusan dan kebaikan agama, apa? nak merosakkan agama Jelas ini merosakkan agama, ini fundamental dalam agama, asas, basic, teras bagaimana dia boleh diubah dia carilah kisah-kisah Nabi, Nabi menggunakan apa isu peperangan nak takluk negara orang, nak paksa orang atas agama Islam, kemudian nak rampah hamba-hamba nak memperbudakkan wanita nak memperbanyakkan ranimah, nak memperbanyakkan tawanan isu-isu remit sebenarnya yang benda ni sudah diubah dan diselesaikan oleh ulama-ulama Islam ini satu benda saja, bila kita belajar psikologi Salah satu psikologi yang selalu kita belajar psikoterapi Tapi jarang orang nak belajar tentang psikopatologi Psikopatologi macam contoh Dalam banyak-banyak ilmuwan, mereka belajar tentang ilmu, tentang maklumat, tentang informasi Dan daripada semua benda tadi, kita akan dapat makhlum, iaitu kefahaman Macam kita orang Islam, satu lagi orang yang suka belajar Islam ialah golongan orientalis Orientalis belajar nak Islam? Belajar Kadang-kadang ilmu Islam yang dia belajar jauh lebih tinggi daripada kita Kita baru belajar dua kitab, dia kadang-kadang dah kaji, dah buka sepuluh kitab Dia kaji semua pasal Islam, dia ada kefahaman tentang Islam kadang-kadang jauh lebih besar dari kita tapi dalam psikopatologi, kita bukan berhenti setakat mafhum. Tapi ada satu lagi benda yang mereka tertinggal iaitu tasdik Tasdik ialah membenarkan apa yang dibawa oleh agama. Dia belajar Islam, sekarang dia nak faham saja Semayang, aku faham dah Zakat, aku belajar Zakat, aku faham dah Tapi di sebalik kefahaman tu mereka bukan nak membenarkan apa yang mereka baca tadi Bukan mereka nak membenarkan apa yang Islam tunjuk tadi, tapi sekadar nak ambil ilmu Islam tu, kefahaman Islam. Tapi tasdik tak ada. Sebab apa? Hari-hari mereka cari kelemahan. Mereka tahu dah, mereka belajar Islam tu baik, Islam tu bagus, tapi tasdik percaya kepada apa yang mereka belajar tak ada. Inilah kerosakan. Sama juga konsep kalau kita belajar hari ini sekadar untuk dapat kefahaman, tasdik, pembenaran terhadap kefahaman tak ada fail kita. Dia akan jadi orang yang berilmu semata-mata Yang tahu benda itu? Aku tahu Yang tahu maklumat ni, Aku tahu Yang tahu informasi ni, Aku tahu Tapi kadang-kadang aku tahu, aku tahu, aku tahu dia sendiri lawan agama Wah! Dia sendiri yang tohmat agama Dia sendiri yang cac cacik agama Dia sendiri yang selang agama Sedangkan dia belajar semua ni, Wah, tasdik tadi tak ada Dia tidak membenarkan apa yang dia belajar Tapi dia sekadar nak tahu Dan banyak hari ini orang belajar sekadar nak tahu tapi anda harus cari tasdik kebenaran di sebalik ilmu yang anda belajar. Tu psikopatologi. Baik, yang keempat. Yang keempat ialah memasang spy mata-mata. Ini bukan kata zaman jasbon. Jasbon tu baru lagi. Bak mata-mata spy ini zaman Nabi lagi dah berlaku. Cuma bukan nama jasbon lah, nama lain. Antara spy-spy besar Yahudi, siapa? Zahid bin Hanif. Osman bin Amruh. Kemudian uh, Rafiq bin Huraymillah Dia ada lima Jadi saya ingat tiga antara lima tu Ini antara nama-nama spai Yahudi Jadi mereka masuk dalam kelompok Nabi Muhammad juga menyamar Sebagai orang Islam, sebagai orang beriman Duduk di samping sahabat Nabi Dan kebiasaan Nabi ni, dia akan apa? Nabi akan berdakwah, Nabi cerita, Nabi mengajar, Nabi memberi penjelasan tentang agama Dan Nabi juga bercerita benda-benda lain Tujuan dia menyamar ni untuk apa? Untuk ambil maklumat Bila dia dengar pada Nabi, malam sekarang dia balik Dia cerita dekat kepala yang Yahudi dia Apa Muhammad cerita hari ni? Apa Muhammad menyemang hari ni? Apa Muhammad bagi info hari ni? Dia pun cerita Muhammad. Cakap, ni, Muhammad cakap macam ni, Muhammad cakap macam ni, Muhammad cakap macam ni Baik, semua ilmu tadi dia ambil tak? Macam kita sebut keteraji, dia ambil semua yang Nabi cakap Ilmu daripada Nabi dia ambil Tapi tasdik ada ke tak ada? Pembenaran tu tak ada pun Dia ambil ilmu daripada Nabi bukan untuk membenarkan Tapi untuk apa? Untuk lawan Nabi dia ambil ilmu daripada orang yang paling benar Orang yang paling sidik Tapi tasdik, tak ada Dia bukan nak membenarkan Nabi Malah nak mengancam melawan Nabi Dan daripada maklumat dan info tu Mereka merancang sesuatu yang lain. Nak merosakkan Islam daripada dalam Bahkan kemuncak yang terjadi Kita tahu, dalam surah taubah Telah dibina satu masjid, masjid apa? Zaman Nabi, Nabi minta sahabat, -sahabat bakar. Masjid apa? Masjid ni di Ra. kejam Muhammad suruh bakar masjid. Padahal dia suruh sahabat dia bina masjid. Dia carilah kes, -kes, -kes macam ni tapi dia sebalik kes. Semua kena nak mau belajar. Dia nampak Muhammad suruh sahabat dia bakar masjid. Dia suruh bina, dia suruh bakar. Bukankah gila perkara macam ni? Ada ayat itu, tu. Tapi ini sebalik Nabi arahkan bakar. Tu pasal apa? Sebab masjid yang mereka buat tu untuk memecah belahkan, bukan untuk menyatukan umat untuk supaya jadi ada game, jadi ada aliran hak ni geng ni, hak ni geng ni, hak tu masjid group tu, ni masjid group ni, kita bukan jadi ni jadi masjid tu milik kolongan tertentu, masjid tu milik aliran tertentu bukan mari sama-sama tak kira apa fahaman, apa anutan, apa ideologi, apa fahaman, duduk sekali dah lah tu masjid geng tu dengan namping, tak? tu masjid hap tu, tu, masjid buak ni, jadi leku tu lah. sebab jadi leku Nabi minta bakar Cuba mereka ada perancangan yang sebaliknya Bukan semata-mata buat masjid, nak suruh orang-orang semayang -orang Nak menyatukan Tapi nak create apa? Create perancangan, create agenda Di tempat tersebut dan nak menghancurkan Islam dari dalam Dan hari ini mereka buat benda yang sama Kadang-kadang mereka hantar orang mereka masuk dalam organisasi Islam Nampak macam orang Islam tapi pemikiran yang mereka bawa Ideologi yang mereka bawa, kefahaman yang mereka bawa Jauh bersalah dengan apa yang diajar oleh agama Masuklah apa yang dinamakan Secular Masuklah apa yang dinamakan Liberal Masuklah apa yang dinamakan Pluralism Ini semua ideologi-ideologi yang bertentangan Dan amat-amat bersalahan yang boleh menyesatkan Dan menyelewingkan akhidat orang Islam Sama macam isu Pluralism Pluralism nak suruh menganggap Semua agama sama Semua agama sama Semua agama sama Kalau semua agama sama Baik, Dulu datang Nasrani-Nasrani daripada Najran Zaman Nabi ini Mereka datang 40 hingga 41 orang Datang ke bumi Mekor bumi Madinah nak jumpa Nabi Mereka nak berdebat dengan Nabi Nak mendebat Nabi tentang isu ketuhanan Nabi Allah Isa AS Nah abadnya Bahawa Nabi Isa ini di sisi mereka ialah anak Tuhan di sisi kita orang Islam, Nabi Isa tu salah seorang Nabi dan Rasul Dia tu adalah salah seorang hamba Allah Pangkat dia Nabi, pangkat dia Rasul tak lebih daripada tu Dan kita juga yakin menerusi hadis-hadis dan sabdaan Nabi Bahawa Nabi Isa ni belum lagi wafat Tapi diang, diangkat oleh Allah Siapa yang cerita diangkat ni? Allah sendiri yang cerita dalam Quran Lepas hadis Nabi juga cerita satu masa di akhir zaman Dia akan turun balik, kita beriman, kita percaya Sebab Nabi, abang-abangkutur kat kita tapi dia percaya lebih jauh Anak Tuhan Sebenarnya ini berlaku benda ni Tahun 325 Masihi Selepas konsili persidangan Indonesia yang pertama Di Gezik atas arahan Maharaja Konstantin Sebelum 325 Masihi Orang Nasrani dan Kristian tetap meyakini bahawa Insya cuma hamba Allah Nabi dan Rasul Jadi benda ni berlaku Kalaulah pendekatan pluralisme tu betul sama Perlu atau tidak Nabi berdebat dalam soal Kalau semua sama Perlu atau tidak Nabi berdebat? Perlu atau tidak? Tak perlu, baliklah. Kamu nak mendebat pasal apa pun, pasal cerita itu. Hak kami pembetul, hak kamu pembetul. Sama je kita semua, baliklah. Tak payah berdebat. Kalau sama, sebab tak sama tu Nabi sanggup lawan debat tu. Sebab tak sama ke nak memperbetulkan kesilap pemahaman mereka terhadap Nabi dan Rasul Allah yang bernama Isa itulah. Kalau sama, ikut hang lah nak pegang apa sama. Dia. Debat tak akan terjadi. Sama seperti pemuka-pemuka Qurayh -pemuka datang jumpa Nabi Minta sailang bentuk ibadat Tahun ni kami juga akan sembah Allah Tuhan kamu Tahun depan kamu kena sembah berhala Tuhan kami Tahun ketiga sembah Allah balik Tahun keempat sembah berhala balik Kita gilir tahun-tahun Kalau -tahun. agama ni sama, Nabi terima tak? Ok, alright Aku memang mengamalkan pluraliza, terima Tahun ni sembah Allah tahun depan, sembah berhala Sebab apa? Sama je Nabi terima ke Nabi tolak? Nabi terima kalau Nabi tolak Nabi tolak, kalau tolak tu sama ke tak sama masanya? Tak sama Mana sama sama Allah Maha Esar yang sembah patung rahala Jelas, ayat terakhir sebut Lakum dinukum, wali adik Kamu agama kamu, aku agama aku Tak sama Dan bila tak sama Mestilah orang bercakap konsep kebaikan Ustaz, semua agama Mengajarkan kebaikan, ya satu ni Saya tersetuju Semua agama memang mengajarkan kebaikan Tak ada agama ajar kejahatan Dan bila agama ajar kejahatan tu bukan agama Memang ajaran agama kami ustaz kena rogol orang tu memang basic ajaran Rukun agama kami rogol orang, kena rompak bank, kena pancung kepala orang Yang ini boleh kata agama tak boleh Itu mengarut tu Saya bersetuju semua agama mengajarkan kebaikan Tapi perspektif kebaikan itu sifat dia subjektif Bagaimana anda memahami kebaikan Bila kita sebut baik, umum semua orang boleh terima kebaikan Tapi kebaikan, pemahaman baik di sisi saya tentu berbeza dengan baik di sisi orang lain sekarang ni bila kita sebut secara umum Semua agama mengajarkan kebaikan Subjektifnya kebaikan Apa yang orang agama lain faham Tentang istilah kebaikan Mungkin tak sama dengan konsep kebaikan yang difahami Dalam agama kita Bila sebut dalam agama kita, akidah kita ini baik Kerana kita hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa Tetapi akidah menyembah Tuhan yang Maha Esa Ada atau tidak dalam agama lain Walaupun dia anggap Semua berhala itu baik di sisi dia Tapi adakah baik dia tu baik di sisi kita Tidak dah Kebaikan secara umum betul kita sebut tapi-tapi tadi Subjektif sangat kebaikan dari kacamata setiap pemeluk dan pengenuh agama tak sama Bila saja bersalah dengan asas fundamental dasar agama kita Walaupun dia rasa sembah Tuhan tiga tu baik, sembah berhala tu baik, sembah dewa tu baik Dia tetap tidak ada kebaikan pada perspektif pemahaman agama kita Spy Isu spy Rata-rata Makalah ialah filem-filem James Bond, The Saint, apa lagi Mission Impossible Walaupun bukan konteks agama Konteks perang dingin, cool war, Perang antara negara dengan negara Spy ni hantar spy ni, nak berosak Nak pergi musnah, aneh biasa Spy cerita lama, mata-mata Dan hari ini konsep spy ni ada lagi tak ada? Ada lagi, dia tak pernah pedang Kadang-kadang datang ke satu tempat Sebagai pelancong, kita nampak macam pelancong Bawa kamera, di taman, di zoom negara Belakang kita tu sama macam tadi, hak siang hari tunjuklah kamu ni baik Hak malam tu kata-kata-kata Bos maklumat hari ni, kata-kata Esok, pakai suap bintik Mana, taman negara, bukit, bendera semua Lalu tu hak malam tu, kata-kata-kata Hello, hello kata-kata, maklumat, maklumat baru Ada jadi pelancong, ada jadi fotografer, Ada kerja jabatan kerajaan, kerja ni. kita tak tahu Dah berapa orang dah lepas, berapa orang masuk Sebab kelibat mereka seperti orang awam, sama seperti kita Bakar berjukup, pakai kemah Tak ada lah, kita tak tahu. Semua Sama macam zaman Rasulullah Semua pakai apa? Ha, pakai serbang contoh, pakai kopi oh. Duk yang Allahu Akbar Sebenarnya nak rosakkan agama kita Walaupun kita baca ni Sirah Nabi, tapi pemaknaan iktibat itu tolong Jangan statikan isu sejarah Sebagai manfaat kisah Sirah Nabi semata-mata, tapi ambil Pemaknaan tu sampai zaman kita Ini cara kita berfikir tentang agama bawa agama tak jadi beku agama tak jadi jumuk jumuk, jumuk juga sembilan suku dah lah.